terang akan. Pemaknaan orang hakikat itu beda dengan pemaknaan orang syariat dalam banyak hal. Terutama orang syariat itu biasanya dangkal sekali dalam memaknai hakikat. Misalnya ingat ini, ini contoh yang kula mudah pas dulu. halikun Kita kalau maknaan itu yang standar ya kullu perkara halikun mesti rusak. kecuali zat Allah tentu persepsi umum atau di kitab-kitab syariat entah itu syarah Jalalain atau sawi, atau kita apa, apa saja pokoknya kitab syarah mesti gambarannya itu kiamat bumi dan langit semua no hancur semuanya hancur dan tentu yang tidak hancur hanya Allah Subhanahu wa taala begitu juga mana-mana yang lain tentang al-jannah tentang an-nar tentang mizan tentang hisab tentang macam-macam itu pemaknaan syariat ya, jannah itu nanti nar juga nanti hisab juga apa-apa? No -oh. Kenapa pemaknaan gini ini menjadi jauh dari Tuhan dan menjadi, saya katakan tadi, dangkal. Mereka ingatkan, logikanya ingatkan. Ya, logikanya ingatkan. Tengkitab hikam ini bulan itu ada istilah, lau asro kolaka nurul yakin, sebagian nurul basiroh, laro aital ahirota akroba ilaika min antartafila ilaika. Dan itu tak ulang-ulang, kita -ulang, mudi-mudi tak ulang. Andaikan cara iman sampian tubuhnya nurul basiroh, punya mata hati. Jadi iman diwujudilah. Iman bahwa yang wujud itu Allah, yang wujud hati itu kenapa? Allah. tal tal'akhirota akroba ilaika. Kamu akan melihat akhirat itu dekat sekali. Tidak usah kamu menuju akhirat. Kalau akhirat misalnya saya nanti nunggu mati itu kan kesuan. Misalnya mataku itu sudah lengkas. Tapi kok ngetahin ini alam bersih, alam kuburan. Ngetahin akhiratnya ngetahin bareng-bareng rohin dan sebagainya. Kan nopo kesu? dan saya kalau ingin mendapat nikmat surga itu nanti juga kesuhan. Kalau saya takut neraka nanti juga napa? Ilmu yang dipakai orang fakir itu begini misalnya. Surga itu kan bukti ridho yes. surga itu bukti ridho-Nya. Sehingga penuh kenyamanan karena penuh ridha Allah mesti penuh napa? kenyamanan. Neraka itu simbol atau bukti sutu Tentu segalanya tidak nyaman karena ada su' Kalau masalah surga itu, ridho, dan neraka itu suhtuwa Loh sekarang tuh masalahnya kan di Allahnya, bukan di surga dan neraka Sekarang Allah wajib wujud nama terakhir Mpun wujud Dan Allah pun beraksi nama sampun sekarang, sekarang juga Allah juga punya ridhonya, juga punya suhtunya Allah sekarang juga punya sifat seneng, juga punya sifat ben Kalau kamu iman betul punya nurubah syuruh sekarang juga Allah itu adepi Kau bisa golek dan menghindari suhtu Enggak usah nunggu surga dan saat itu juga anda sudah di surga sehingga perasaan wawang kakekat ibadah kok ngomong ini subhan kesubhanmu awal wujudnya saya Loh kita ini kan nyembah allah allah wujudnya saya ini? kok itu udah surga ini bodoh tak pinter <laughs> jadi sampai yang di sini itu bodoh semua kalau cara ibadah demi dia anda saya tobat mau kharom nih nama tobat faham dia dia itu ngerti kalau balik ini balik. Kalau surga bukan berarti terus gini. Gus berarti surga yang kayak gambaran di hadis di kitab-kitab berarti tidak ada. Yang bilang tidak ada itu siapa? Wong kaya sampai nih gue ono terus. Sengarau no itu pak Ahmad Jadi utak-tem, sengarau no itu apa masalah keluarga dan apa? Lo coba, surga itu kan bukti ridho Allah. Neraka tuh tuh. apa kan sekarang sudah wujud Wujudnya Allah nunggu surga benda. Nggak kan dan Ridha Allah itu sekarang juga terjadi. Suh juga sekarang juga. Mbok buru sekarang, mbok dicari sekarang. Ridho mbok dicari sekarang. Ya itu seperti dua-duanya satu Qadir, Ilahi Ridho Kamad Lubi. Ilahi Anta Maksudi wa Ridha Kamad Lubi. Ya karena ya ilahi. Ya sudah berarti benar-benar dimulai sekarang. Sehingga kayak saya sendiri, umat ilmu khaki kayak aku ape ibadah haji, kayak kesuhan. Ape mulang sampai, itu kesuhan. Mbak, siswa beli merkawer ya ke Suen, paling yang santer nggak vikan saya dari rumah semula Mustofa Ruhain, ngeblok, ngeblok, ngeblok, ngeblok, ngeblok, ngeblok, ngeblok, ngeblok, ngeblok, ngeblok, ngeblok, ngeblok, ngeblok, ngeblok, ngeblok, ngeblok, ya ngeblok, ngeblok, ngeblok, ngeblok, ngeblok, ngeblok, ngeblok, ngeblok, saya ngeblok, ngeblok, ngeblok, ngeblok, ngeblok, ngeblok, ngeblok, ngeblok, ngeblok, ngeblok, Sehingga ngeblok, ngeblok, ngeblok, ngeblok, niatul mu'min khairun amal, niatul mu'min, amal. mu'min, niatul mu'min, kontraknya sampai pengeran semuanya terus. Setiap detik, setiap saat, setiap ketwa, setiap langkah, kontraknya sampai apa terus. Jadi ya, misalnya rasidur lahir apa-apa, mula-mula rasidur apa-apa, mula-mula rasidur apa-apa, mula apa-apa. Malah cara kanji Nabi, niat apa-apa rasidur tetap ganjaran, kontraknya sampai pengeran, orangnya wis wujud. Saudara-saudara, bensin rung sida, faham. Tapi gue sih tulis Bencana ngerti sirine hadis, kenapa niat saja ditulis si ganjaran karena niat itu artinya orang sudah mengkontrakkan diri, menyikat diri dengan Allah yang setiap saat wujud juga, dan saat itu juga wujud. Jadi, ya, ke mana kata sekolah misalnya kepengen haji, Gusti berhubung haji berantai jaringan, dia keluar Tapi saya sekarang juga mulai ibadah, ya yeah, mulai doa, ibadah karena saya tahu boleh haji ya ridhani Allah, sekarang juga ya neridhani Allah. Dari dani Allah dalam konteks sekarang mungkin saya ngajar, Mungkin aku harus nyabari, melarat, dan terus begitu itu ada terus. Ujung-ujungnya, kapan ingin suka, aku ingin sudah kau. Aku ingin diri Pengiran, kan begitu. Nah, zaman ini melarat, ya ada no, cara diri dani Pengiran, sabar, ngempet. Mungkin sama juga, jadi rasa kesusu, paham. Jadi, itu memang begitu, orang kakekat itu nggak pernah kesusu. Itu jenisnya wal asri demi waktu. Jadi semua waktu itu padat dengan amal. Berikut zaman kiri untuk dani Allah, lewat jalur sabar. Zaman suka entah Ridhaan Allah lewat jalur sudah ikhlas paham gini. Ya? Zaman bingung diusir bucu, ya misalnya ya lewat sabar zaman bucu mesra ya lewat rahmat. Pokoknya ngono terus. Sehingga wal asri ini padat. Innal ala fi kuser. Manusia selalu rugi. Ilaladina amanu kecuali saat itu dia iman, saat itu dia ta'liqat. Jadi kalau orang kaki kan maknanya ya kecuali saat itu dia iman, kecuali saat itu dia ta'liqat. Umur demi waktu, <laughs> demi waktu. <laughs> Nanti di Shuban kan terlambat, paham gini? Diu nawaleh mana nih bang nabo? akek. Dan itu rumah saku luwes cerdas. Karena dari awal makakek kadhi anggap katanya di atas nepoh syariah. Jadi sampean malah enak, jekaji be kula enak dadi mulai koma omah wis ibadah. Dilek-dilek kok bujip iso ngaji wis mulai ibadah. Ndak apa, apa, menghindari kebatilan demi barang sakit itu ya. Itu sidemek kederi. Eh mun nek sampean terima sampean sak kula mawon biasa. Dadi Aku suka menunggalkan aku, aku terus punya hukumnya itu punya, ya Allah. Lalu kemudian dia cerita. ya Arwani top topnya kaya, kaya Qur'an top topnya tidak kaya arwahannya. Ini bapak menangi Arwani melarat. Itu kalau beliau ngajar di rumah. Jadi sempat beliau itu ngajar di rumah. Itu kalau bunyainya itu agak keren. Mengurusan belonjol bapak agak keren. Cuma pindah ini medit lagi. Jadi ya batarnya sekali lebih aman, ini medit lebih apa. Jadi KBQA ini tahu seorang enggak ngajinya ke Mas dan nah. Tapi ketika suasana tidak kondusif, Itu, maksudnya <guluh> ditambah mertua barang itu ya Bujur tahu <guluhkan> itu problem, maksudnya tambah mertua sampai IP Mulai ini PDPD. itu pede-pede, mereka pilih itu orang yang Arya terlangan Tampak <guluhkan> itu ditambah pede, mereka orang-orang Arya ini dia wiper <guluhkan masalah. <guluhkan masalah. Yang nak kado Bujo, kudu sakinah nah mawakaroh dari bucu ne main campet. Wah <hersiak> ini kenapa mau balik melepuh, merkod jauh dari arek. Arek ya, semoga noda kunci ini. Tapi kalau orang hakikat itu ya agak ngeluh. Ketika Bujo grundel kue rido kado kado dari pangeran jadi ibadah. berhasil mengalihkan diri ya Nova. <hersiak> <hersiak> Akhirnya berhasil ngaji ya Nova. Karena Allah itu wujud di setiap langkah kita, di setiap detik kita, di setiap nafas kita. Nah, kalau wujudnya Allah di setiap detik kita, nafas kita, kenapa nunggu nanti-nanti? Sebab itu saudara Rasulullah ketika anda berhentikan, ya mulai niat itu dihitung. Nah, orang, saya ini orang intelektual keade. Bagaimana mungkin belum aksi nyata kok sudah dihitung uraroh pangeran? Paham ya? Paham ya? Uang uang uraroh pangeran. Jadi intelektual itu betul paham. Bagaimana mungkin niat belum aksi nyata kok sudah di? Jadi nak goblok, gua rasa di syariat. Nabis goblok ditulis koran jadi buku. Ung goblok di syariat, di syariat. Ng dari awal nabi ngendikan dimulai niat, Maksudnya niat itu niat, niat amal soleh. Laila ita dari awal transaksinya dengan Allah Subhanahu taala. hingga nyaman. Nanti pulang ngerasa ibadah. Nah di sini ini kelihatan Nabi sering ngedikan. Ini yang hadis sokei. Misalnya Nabi ngendikan seseorang itu selalu dalam keadaan sholat maka di sholat tak suhu. Misalnya orang puji tentang ini kayak ini teko, panah kayak ini ada sepowo tak pak atau apa yang enggak mau bebel sih, balikku mendek-derek rata teko-teko. Ibu jadi kajina nabi, uang saya tentang imami teko. Ibu ya cek sholat terus, senada jantou orang sok. Senada. Mau nu kajina nabi atau di partek no jarak. Kajina nabi itu kalau sholat standarnya awal waktu, tapi beliau itu pernah sholat isak sekitar jam setengah dua. Yaap kok sulu sulailil asgar sekitar setengah dua itu separuh sohabat sudah turu, Singumar menuduhi ke dalam kelontangan yang mantan pereman, banyak mantan apa, preman Nah harus maka ini agak kaya tidak berdiri, rabu sohabat rawudu mereka khadus itu mereka, ya namun, tapi fasol lau alam ya tawad Cari orang fakta, mereka ikut lugu lungkuh tidak akan Kenapa kalian masih menunggu jadi? Ya karena nunggu sholat nengko ya, Rasulullah. Kamu mulai tadi juga sudah sholat, karena sambian menunggu demi nopo? sholat. Biasanya kita cari sedelok. Mereka nunggu terus sholat. Mau dicatat mulai mau nganti saya itu. Jadi hari ini pahala kamu lebih tinggi. <laughs> Nanti tenang. <laughs> ya memang begitu. Sehingga kalau wal asri inal insana latih khusirin demi waktu itu tidak ada ruginya. Misalnya saya juga pernah melarat. Rukin ya tahu melarat nganti saya itu. <laughs> Artinya saat kita melaratkan duit niat. Aku nak suge besodakoh. Aku nak alim pemulang. Niat dihitung ganjaran. Ketika kamu riil, yang sekarang riil kan ngadepi kekerian terus gue sabar, ya isi ibadah. Jika orang merungsu, aku ibadah, nanti disu. Sudah begitu juga yang ingin haji. Ditektir rafat haji. Tapi ketika dia ingin jadi tulis meskipun Dia pun, dia tidak sempat haji sampai mati. Tapi per detik dia tetap berdialek dengan Tuhan. Bertransaksi dengan Tuhan. Jadi disebut Quran, Yastarun. Yastarun itu transaksi innallazina amanu minall mukminin anfusahum wa amalahum fi annalahu yumul jannah Allah taala itu membeli diri kita. Diri kita itu kata Nabi ini sing ate dewe Nabi ora dewe mubalig. Eleng-eleng ini ilmunya ulama bukan mubalig harus dicatat. Nabi itu ngitung ibadah. Itu dimulai dari diri kita. Ngendikane pangeran innallazina amanu minall mukminin anfusahum Allah membeli diri kamu. Diri kamu itu ya organ kamu, sel-sel yang ada di kamu, sarap-sarap kamu semua yang ada di tubuh kita. Karena apa? Dalam desain Tuhan dan rencana Tuhan, pikirannya pengirannya kemana? mati di baduk, ya gue syujud. Di wilisan, ya gue Mertua di wilisan, ya dengan ngandani mantu. Mantu, ya gue taksi. Mertua, pokoknya dalam desain Tuhan begitu. Sehingga semua organ tubuh itu desainnya untuk, untuk toat. Desainnya untuk napa? Ya, desainnya untuk toat. Sehingga ketika toat itu belum nyata dan orang itu niat sudah dihitung. Apalagi setelah nyata dia melakukan. Potensinya saja, baru kans, baru potensi sudah dihitung. Makanya ketika Nabi ini yang hadis sugeh, suatu saat Nabi itu ditamu melarat-melarat, bos melarat nengenes deh, gue ditongo sugeh lo mau nenges deh, bos melarat ditongo nabo, sugeh. Terus mater ya Rasulullah, gak hebat ahlu dusur bil ambal, tiang-tiang sugeh lu nak muruk moro putih-putih kok gue dua nya glem sodako. Yusol lu nakaman Yusol diwayasu, mu nakaman asum, bos ngoteng tiang bae gue sholat lagi poso, posone gue katus kita sholat deh katus kita. Tapi wayat asot dagu nabi fuduli amalihim. Tapi mereka punya kelebihan di zona posotah, sudah. Jadi Kamarno menglarat mengenah. Dua rival soleh ditandingi Angel. Bukan solateh podok. Menglarat memelarat seneng narong sukirah posoh. Oh unggul aku. Wong soleh melarat itu ada saigi soleh juga ya kak tripo. Pak mata nembong terus. Dia itu sama nabi ratri mohon. Jadi Kamarno tersohankan jinabhi. Kanjina Nabi kalau di tangko salet, salate kados kita, pasane kados kita cuma wetasoda guna dipunduli. Mereka keunggulannya bisa soda kok nganti cuek. Sekarang Kanjina Nabi itu ngendikan apa perlu alat dulu, apa perlu kamu saya tunjukkan sesuatu yang kamu bisa sedekah dengan yang kamu miliki. Ya ya Rasulullah. Itu pertama yang diitung Nabi itu fi kulli sulama minan nasutako. Setiap sel atau organ atau rasroran manusia itu diitung apa? Soda. Itu kan luar biasa. Jadi yang dihitung yang fisik. Anfusafim. Fisik. Fisik kita ini sudah kok. Lalu itu yang paham itu orang-orang hakikat. Yang paham itu orang-orang no hakikat. Orang hakikat. Ini cerita ilmu kelas tinggi ini. Tapi tak terang lebih lucu. Ben paham. Sistem wujud kita. Ketujuan ini bahwa wujud. Saya itu dalam penanggalan orang tua saya itu lahir 1970. Makanya tahun baru Muharram ini bagi saya spesial. Karena saya pas umur 40 nak waras, waras, nak ora waras ya diparingi waras. Iya ini ora waras sampean malah koyo opo? <laughs> Kalau dalam teori ilmu hakikat, sebelum tahun 70 berarti status saya kan ala Adam tidak ada. Memang tidak ada itu punya positif dak mak siap. Nggih, jenenge ora ono penyelingkuhi sapa, pengorof opo, pengurang ajar ambek sapa jenenge ora Ketika saya, adam saya dihilangkan, sifat ketiadaan saya dihilangkan, saya menjadi wujud. Nah itu coros ilmu khakekat. Nikmat tertinggi itu nikmatul ijazah. Nikmat wujud itu nikmat tertinggi. Dengan kamu wujud, maka kita punya mata, punya hati, punya telinga. Dan dengan kita wujud, kita bisa azadu, bisa ikut bersaksi. Azadu Allah ilaha ilahwa. Jadi dengan kita wujud saja, potensi wujud saja dengan kita wujud itu nyekseni. Ternyata langit bumi tiga, Allah, Allah singgah. Ya, aku, Allah sing menciptakan ini semua sehingga dengan modal sahabat saja. Itu orang digamin minta jannah Andai kan orang tu maksiat seumur-umur, tapi pernah baca ilahi, ilmuwan tetap dah solat. Dan bukti bodoh, koko, ya Allah, ini rokok sweet tetap dah solat. Berkompok, mohonin rokok selamatkan. Pengiran Yono salah ya. aku mau nyalah khas. Ikuti saya, bedik bukti uang. Misalnya umurnya satu tahun, masih akhirnya satu tahun gak nah, kok disiksa luar satu setahun rak pengiran nobo so, lho? <laughs> melain pengiran anjikso yang onobates sih bung maksiat itu orang sih tapi diwale ike ngoten ketika ono wong tuat melihat bayu, tuat nganti mateng di bawah pengiran swargo keras babem buswargo jadi wong itu gak ya, ngertos kustom di klo tuat atau maksiat tak umur umur iya tapi ini swargo ya walau pulau tahun maunya tuat mau kalau pulau tahun riang <laughs> Tak yo amat siat di kolong pulau tahun, neraka nih kolong pulau tahun. Ayo tapi natu at kolong pulau tahun kok suaraku aneh yo? Kolong pulau tahun. Yukinin rokok ain anggong bar kolong pulau tahun, tapi dani. Nerokok untuk atom kolong pulau tahun. Butuh gusti pendapat kulo-kulo, ralat kulo-mbulu suaraku korona fadulih jeningan. Lah anaknya aku pak ke di fadulku. Mana awak kena abau nih suaraku, kok pak ke fadole murukum fadulih abululah nih kak Tidak akan kalian masuk surga karena amal kalian. Tapi kamu masuk surga karena fadlnya Allah. Ada sahabat yang tanya, wala anta ya Rasulullah, juga tidak engkau ya Rasulullah, wala ana. Saya sendiri tidak akan masuk surga karena amal saya, kecuali dikasih rahmat Allah. Orang mutazila, orang ahli sunnah, yang orang-orang syariat berdebat kusir tentang masalah. Bagaimana mungkin masuk suarga tanpa amal, modal fadolnya pengen. Tapi orang sakit cara baca jelas, nak ngamal ada durasinya, ada apa? Durasinya, dan itu batas amal kita walau pulau tahun. Orang pulau tahunnya Mustafa umat soleh aja ya lagi, dia ya tahu puber, tahu nakal, tahu keduanya, mematek tua ini terus jauh. malam mau birang tahun, fahamino? Khusnul tidak umat kumatan rasta, rasta bil. Nyatanya orang-orang no tiri tahuning suwargo pas saat dia kok suwargo, eling rasta bil dia konroko kan dia buat nenden, dia oh, rati dikocok, bae bengiran dia rati. Nah di sini ini orang hakikat lebih benar. Kenapa di Surga Selawase? Merkum suwargo karena pada oleh Allah. Sementara kalau oleh Allah abadalah abadala, selamanya, paham gitu? Ya? Jadi orang haqda itu tuh cara baca gampang. Nah kalau begitu, organ tubuh kita ini dengan sendirinya sudah ibadah. Karena dengan wujud kita bersaksi. Memangkan kajik Nabi bersaksi terus. Kalau wong soleh-soleh pas-pasan kok sampai, ilang pengirang kan pedak sholat, pedak tawaf. Nah kajik Nabi boten. kan. Kajik semua organ tubuhnya bisa ilang pengirang. Dan berkara mangan, mangan itu barang sepilnya. Nabi baca bismillahirrahmanirrahim. selamakan ya baca Alhamdulillah. Mau ke WC itu Nabi juga baca bismillah. Setelah dari WC sesuatu yang biasa. Nabi juga bilang Alhamdulillahillazi azabani al -azawah. Semua sistem tubuh kita. Kita butuh makan baca bismillah juga ibadah. Kita butuh berak nanti bisa membuang al-azaw. Piloro. Itu juga nanti dihitung oleh Nabi Alhamdulillah. Azabani al Sehingga semua proses tubuh yang ada pada Rasulullah semuanya menjadi nabuk. Ibat. Nah makanya nanti ngitung, makanya sama tidak usah ngeluh Dengan fisik yang sekarang tidak usah ngeluh. Nah aku ganteng ya syukur paling ganteng. Nah elek, Alhamdulillah potensi zinat saya Kau orang no, sing minat. <laughs> Paham ya? Nah jabat ya sing syukur, mergoy samar, ma'rof, mungkar lebih luas. Nah orang jabat berarti tidak ada kemungkinan korup? Korupsi. Berarti semua harus kita syukuri atas kuloanu kecil ya syukur ke gede syukur, sebenar bubar dia syukur maawan. Kuloanu itu doa bepangeran agar pangeran itu rating bubar, lantas kuloan santai maawan. Terus Nabi menyebut lagi yang disebut Nabi itu hal-hal kecil, wa imtadul azamina torik yusudako, kue ponokotoran atau ada riduri atau apa yang mengganggu di jalan, kamu singkirkan juga noh? Iya tuh. Lalu itu yang luar biasa Nabi akhirnya menghentikan wafi buti ahadikum sodakotun bahkan kamu menggauli istri kamu itu juga ibadah, padahal suatu yang seks, yang pornografi, yang biologis Nabi juga nyebut, wafi buti ahadikum sodakotun, dalam organ buluk kamu itu juga sodakot, sampai sahabat ada yang tanya ayati ahaduna sahwatahu wahu lahu ajrun. bagaimana mungkin ya Rasulullah orang mendatangi sahwatnya, kemudian dia dapat paha, paha pengurusan sahwat, masak untuk ganjaran ya Rasulullah tapi apa kata Nabi Alaih salawat wa doa fi kharomin akana alaihi wisrun. Nek de'e salah letak iku kan yo dosa. Mrene bojo menyu ben kabeh masuk LLL, al -al langsung ben ahli swarga kabeh. Mergo piye wong lanang ora iso zina nek bar dikae sing wedok, paham? Minimal ada durasi sekian jam de'e salah kuwat zina. Dan itu prestasinya sing mana nih cari nabi, nabi nabi nggak itu, sing lanang mari itu yang terus, berarti itu terus nont yang lalai-lalai nggak itu. repot, nah itu Lu bukan papa, karena nabi ngertiin nabi, ngertiin nabi loh, kawin itu tarqizina, kawin model saya kira engkau-engkau ngertiin nabi, nasi nikah ya agudulil basar wa aslonil, istilah aslinya nabi tentang itu agudulil basar wa aslonil, itu saya kira istilah yang macam-macam. Bentuk keluarga sakinah mawadah rohmah. Enggak sebuah anak tua, bina anak, ada sing Itu kaki-an teori. Singroh anak-anak gue nganti tua, apa? sing anak-anak gue selesai, apa? Malah doa arah-arah mati di bapaknya ya pirang. Gue, gue juga kaki-an teori, ya kaki-an apa? Nanti anak kan sana, anak tua, ada singrumat. Gue, itu zaman suge-ruh wali orang tuamu. Paling nasibnya, enggak orang-orang ibu bodoh. <laughs> itu benar-benar nampil. Faham ya? Ini benar-benar ngetah. Dengan teori ini maka surga dan neraka dihitung seperti ilmu hakikat tadi, paham ya? Jadi ridho allah itu sudah ada sekarang dan itu nanti dijelmakan surga, suktu allah sudah ada sekarang tapi nanti dijelmakan neraka. Tapi masalahnya allah itu wujud mulai sekarang, mulai zaman azari sampai sekarang wujud. Kalau allah itu wujudnya sekarang tentu ada ridhonya juga sekarang, ada suktunya juga sekarang. Jadi kalau nunggu nanti nanti terlambat. terlambat. Nah itu orang hakikat bilang, Lau asyraka laka nurul basiroti larai ta akhirata akroba ilaika kamin antarta tarta khila ilaiha." Ande kan nur basiroh kamu kuat, tentu melihat akhirat ya sekarang. Maksudnya melihat surga ya sekarang, melihat ridho Allah gimana apa? Sekarang enggak usah nanti. Itu akhirnya kita nyaman. Mengene ono sahabat ketika dia di hijr ditanya, apa, apa kamu ndak kangen Mekah Wong kamu orang Mekah asli. Sekarang futuhan, Mekah sudah milik orang Islam." Kenapa kamu tidak kembali ke Mekah? Dia jawabnya enak, aku kalau di Mekah paling banter ibadahku toh, itu yo golek ridhani pangeran. Aku nengkene nyebarno Islam, yo golek ridani. Aku nengkene waj. Jika orang-orang hakikat itu ibadah itu per detik per menit tidak terikat oleh ruang dan waktu. waktu. Tapi kalau orang-orang syariat memang gitu, ruang syariat sholat itu naet masjid. Tapi Allah tahu betul, kamu yang sekarang sholat di masjid itu akumulasi dari sistem organ tubuh. Sing disebut fikuli sulamah minan sudah. Kau bisa itu mergok sikelem normal, lora setruk. Kau bisa melaku Berarti, sing tidak ada kau masjid apa? Sistem perut kamu normal, sehingga ada energi. Sistem kaki kamu normal, sehingga bisa jalan ke mes. Sistem apa saja normal. Dan itu hebatnya Rasulullah. Makanya Nabi pertama jawab, dalam sistem tubuh kamu, minan jadi sebetulnya dengan ikut namunan yang kula itu menganggap sampeyan itu ada uang sepilih. pantas itu tak anggap alih kaya kula. Gara-gara ini kis, sebetulnya kalau bisa manfaatkan tubuh sampeyan, ya meskipun bentuknya juga tidak jelas. Itu, itu sudah wali. Cuma tingkat sahada Anda terhadap Allah ini yang rendah. Sehingga kawangannya ya mau onggokan daging yang kluyur ngono ngonohai, paham. Itu orang kasusnya sampeyan orang rak kasus kula, paham. Kia? paham kia? itu kasus yang sampaian alami, tidak kasus saya. Nah, aku ramai-ramai ramelok ramelok, Fami. Ya? Aku juga sampai, jadi kalau saya model ngotenau itu bilang besar, gimana bos? Jadi yang sekarang kelihatan kita sholat di masjid kita, tawab di Ka'bah, kita wukuf di Arafah, itu mengakumulasi dari sekian puluh tahun, dari sekian sistem saraf kita, kesempatan nikmatnya Allah yang luar biasa, sehingga harusnya terhitung mulai itu, Fahmi ya? terhitung mulai. Sehingga dimulai desain kaki juga nanti ibadah karena khotwatin ya tuha ilal masajid langkah sing maro masjid ya dadekno ibadah dan sebagainya Sehingga orang-orang sufi itu zaman di rumah ya nyaman ibadah nanti ketika di masjid nggih nyaman ibadah ketika di Ka'bah nggih nyaman ibadah keluar dari Ka'bah lagi ya ibadah Orang malah barakati ibadah enak oh, ya ning Ka'bah Ini jauh ora enak kabeh ngapa pangerane ganti utek kok elek apa pangerane apa Pengeran sini Kak Bapak di sini bidukannya bodoh, faham gak? <SILENCIO> oh, foto. Jadi nak malah ngono malah membeda-bedakan Jadi sampai soal memang kita secara syariat harus ke Mekah Haji, Tapi setelah di Mekah ya pengerannya Kak Bapak ya Allah, oh, oh, in Indonesia gimana apa? Oh, oh, ini sama ibadah sama nyamannya. Cuma memang enggak mungkin secara syariat kasih kalau ngubungi langgar bedu, Ini anu, kurang <SILENCIO> <SILENCIO> Ya <SILENCIO> sudah gitu kan Nggak kenaan panitia ini di komersial loh, no. Allah. <laughs> Buat segala elemen sih di kemer. Ya. Wah, makanya kata Hikam, nikmat tertinggi itu nikmatul ija. Dengan kita wujud saja. Jadi Adam. Adam itu membelenggu. Tidak ada itu berarti enak no kita orang isoton bersak. Tapi dengan kita wujud kita isomel anekseni kekuasaan ya Allah. Sebuah biaya bentuknya, sebuah biaya kadari. Dengan kita wujud, belok anekseni kekuasaan dan itu sing disebut waladina amanu wa amilu Saat Tak terusnya ulai kahumus sitikun wasyuhadau indarok Orang-orang yang iman mesti dengan sendirinya jadi sakit, jadi sak? Yang makanya Allah kalau ngitung saksi di Quran-Quran mulai mata kita, hidung kita, yaumata syadu alim alsinadu humba idhih ma arjuluhum bimakanu itu semuanya mulai lesan mulai apa semuanya? Mulai kulau wujud guys menang, biarlah kulau wujud guysi so niksani kekuasaan ini Nah, yang perkorokan juga gara-gara wujud durakan di pangeran, Nah, itu mulai perkorokan. Malah ini ngerti Nabi, kenapa? Itu hebatnya Rasulullah. Makanya saya dan bahwa Rasulullah itu juga pengajar ilmu hakikat. Tentu karena Nabi cara ngajarnya tidak melahirkan kesesatan kayak kasusnya Fusen Al-Halas dan Sitizen. Sebetulnya sederhana. Kenapa Nabi bilang, itu istighfar itu dunia tidak dimulai dari kata Astaghfirullah. itu istighfar dimulai Robbi Allahumma anta'rabbi. La ilaha illa anta kholaktani Bukan dimulai dari kata istighfar Kata Nabi Istighfar terbaik itu lafadnya ini Allahumma anta robbi jengan pangeran kulo La ilaha illa anta orang-orang pangeran Kecuali jengan Antar robbi jengan pengirahan kulo kholaktani Pokoknya dia jengan kadung gawe kulo Resikunya gawe Kadung lagi maksiat nih kumain <laughs> <laughs> <laughs> Jadi dia wakil Madun maksiat terusin maksiat kowe mergul kadung di Mugoro, oh, yura maksiat. Jadi, kamarnya pangeran, yura dokter, yura waduhlah. Itu para model neraka. Iya, ingus dari Sarah, Sarah hati segala. Biawaknya maksiat itu perkara debu. Betul, meskipun biawaknya toa, joker ono bu. Jadi, saya cerita, saya tidak pengeran. Terus, di biawaknya dengan kado gawi kulo. Tapi harus jujur, makanya orang-orang yang pernah maksiat itu harus jujur kato sekulo, nak niru kato sekulo. Dia istighfar itu jujur. Mau kan buatan senang, melihat sel furoton buatan senang. Itu nanti menjadikan orang itu pesimis, Dan hubungan dengan Tuhan itu negatif. Kesannya kita hanya dosa saja. Gue nak wiridan, asurans penging satu, seluas buatan cowok, penging itu penging satu, penging satu, penging satu, penging satu, penging satu, penging satu, penging satu, penging Istighfar penging satu, penging satu, penging satu, itu satu, penging satu, penging satu, penging saja itu nanti kalau jenis-jenis orang yang kuper atau yang pesimis. Ya allah gusti itu sortok kalau temtunya itu sortok kapan kalau sakit jenengan tomboto badik sehingga dia ini banyaknya pengelana tomboto badik ya kangelan tenan terus dia ini oleh sifat nganti nangisnya sawangannya wujudnya dia ini penting padahal orang penting belas <laughs> tapi kalau yang diajarkan Nabi tidak cara ngendikan gin antarobila ilahi lantak kolak tani waanaab abduka, kalau tetap kaulah di jenengan waanaalaah jika wadzika mas tato tuh selagi kalau mampu tuh ingin kalau ya nggak anut perintah jenengan dan yang saya paling tertarik itu kata gini, abu ulaga gini mati ke alia. Ya. Cik gendoh kaya apa, Gusti Kulawir pengguna. Cek kulaw gendoh, cek naboh. Kulawir tetap ngurit enggak mati. Jadi tetap melihat positifnya dulu. Misalnya kue tahu mati ini uang, tahu zino, tahu maksiat apa saja. Piwai kue wujud. Nak kue wujud tahu mati ini uang, ya bisa dosa nyelamatnya nyawanya. Uang, kue kasusnya Syedina Umar. Ya Rasulullah, wos, bagaimana zaman saya kafir banyak merugikan orang Islam, saya bersumpah setelah saya Islam akan banyak merugikan orang kafir. Begitu juga Khalid bin Walid. Ya Rasulullah, wos, saya banyak membunuh orang Mukmin, Tapi saya bersumpah setelah saya Islam akan banyak membunuh orang kafir. Begitu juga sahabat-sahabat dulu. Artinya dengan kita wujud, potensi kita saat dosa, itu ya isu darah Sehingga kita Abu abu'laka dinikmatika aliyah mawon Gusti Kula sowan jenengan tetep ngawal yang mati jenengan sowan jenengan dalam bahasa ilmu kakekat dimulai sekarang ya Jangan salah paham nanti akhirat oke. Ini mau kan bahasa ilmu kakekat dimulai sekarang juga Umpeng heran wujudnya saya iki, entah ini sebuah ngeblok, goblok, paham ya? Soal pengheran saya iki, paham ya? Eleng-eleng, ini bahasa ilmu kakekat Oh cuma di dalam kelas, dunia itu bakas kakekat Kemudiannya semorsit <tuk> Maksudnya ben gede-gede kita batu aras, bener. Lu semua pangeran mode saiki, sekarang juga ini kita sudah semua Allah, tentu kita kutu ekor semua nikmatnya allah yang sekarang juga. Abu lah kabin mati kali api ya mawon gusti, kalau tetap balik nih mati jenengan. Status saya wujud nih berkon nih mati jenengan. Gara-gara kulo wujud saya ini wujud jenengan. Akhirnya gara-gara aku -gara menyaksikan ini wujudnya jeneng-anak maksiat dia sungkan. Wabuhu lakabizamtifal firli, nak pas kulau dosa ke jenang sepura. Mereka kulau ini salah, orang wis wujud kok duraka di jeneng-anak, tapi kudu jenang sepura, falfirli. Sayinawulahafirudunubak illa anta sing sakitnya kulau dosa namung jeneng-anak. Orang bakat sama edw di sepura-taura, orang penting. Kadang orang itu cara berpikir, di sepura-taura ya, naras sepuro, sepura-taura Nabi sepurong di suatu itu gak ada. Nabi mengajarkan gitu. Nabi hanya mengajarkan sahinnahu laillahi laillanta yang hanya bisa mengampuni hanya engkau tidak. Sudah ke awamu rasabaka surah penting. Nama penting. dengan Kenapa tidak penting? Karena tadi dimulai la ilaha illa anta tidak ada wujud hakiki kecuali jeneng. jeneng. Saya kan pernah menerangkan di sini la ilaha ilmu itu maknanya orang-orang wujud hakiki kecuali allah. Maknanya akan sederhana gampang. Langit dan bumi itu pernah tidak ada, berarti berstatus Adam berstatus ada. Adamel langit bumi dimusnahkan oleh Allah dengan langit bumi diwujudkan. Setelah langit bumi diwujudkan juga wujud dalam keadaan rentan. Wujud sing orang hakiki, wujud sing dalam keadaan batil. karena setelah wujud iso dinenyap. Berarti zaman Adam yo Adam sing iso diwujudkan, Zaman wujud yo wujud sing iso diadamkan nah wujud yang ini eksistensi, tanpa apa? eksistensi ya bahasa ini wujud, tapi roro mati ini kapan? orang bisa ngatur rawa zaman aku wujud ya orang karep kodewe aku mati kapan ya orang karep kodewe, lu wujud muda opo ini? lu wujud wujutan matun zaman orang wujud ya orang karep kodewe, perwujud ya orang karep kodewe, mati ini kapan ya orang roroh nasi pipi ya lu wujud ya orang roroh ile iki ciri wujud-wujud sing rentang La nah, wujud sing rentang disebut wujud imkan. Sing Allah wajibil wujud. Lah nek berhubung kita rentang ya sudah. Ha nah, iku sing dimaksud wong hajat kulluse in halikon ilawaja. Hakikate liane Allah saiki la wis rusak. Murko wujud kok ora iso ngurusi awal e dhewe wujud rusak atau wujud tenanan. Wujud. wujud sing ruwung wong wujud kok ora iso ngurusi awal e dhewe, ora iso ngurusi eksistensine lah, berupa wujudnya niki wujud iso si Adam no, songgo Adam ti wujud no, cari wong kakek, kakek, kotelia nih, awa uraono kate, maksudnya ora kate wong kue wujud wujud tempir, ore tonon tonawam, zaman wujud ura melok, melo, zaman mata ura melok, melo, suar kono roko ura melo, melo melo, lanang wono melane nape mati, uraono kates ngacaro, gusti golol polo suar kona, kalau muni, Allah, Allah, Allah. Cuma kadang kita ini nih kita, gitu, lengket habis warga tanah rokok. Oh, Aman, ya, wuwunah gitu. No. Kira enggak ada karena dimakan. Aki rok alami, Allah sudah kolagen Allah saja atau lain lawas saja orang. Bakar sawah, ampah ambil. Mana pulau yakin? Saya nanti mati itu dalam kemegahan. Mereka aku, aku nak uji gelas dengan susah. Ambil aku mati, bakar sawah. Mana pulau Senen? Ada nih, baju keropok. Aku kena mati nih dulu semua mati, tidak itu Nah, ini kan ini gue, santri ini ada yang ada yang ada, ada yang kira bulan berikutnya, mati, hebat. Masih saya, ya, orang ini. mau susu itu, yang murah Gitu, kan? Gampang, gue, repot. Senang-anggitu, karena orang hakikat itu wujud yang sekarang itu wujud yang halik, wujud yang rusak. Karena untuk mempertahankan wujudnya sendiri tidak bisa, tidak bisa. Makanya orang-orang hakikat mana nih orang-orang wujud hati, kecuali Allah mereka wujud singsaiki, gue matiin wujud jorak melo-melo. Coba dene oleh SP yuk, yuk? Lao pun milih anak bapak seng Misalnya sing santri yang milih tujuan anaknya terkenal dong, lao milih anaknya mau sholat banceng. Milih padahal kurang milih wong wong orang bang? Loh dia ditekdir jadi bapak iku bengkia iku bengkia iku bengkia iku dineh sing milah apa tekdirnya pengiran bangga Mana kulah anak S.O.V ya bangga Cuma pangeran rahmen tolong sama-sama Tapi jadi ngebutin bangga bengkia sakit biasa. iku Anak pulang udang kulah ya bapak mana tamu-tamu bingung, keluarga-keluarga yang biasa apa Abah dalem Anak saya itu bingung, siapa? Hahaha nawa semua angin biasanya memang sekolah, saham, sekali, anak pulang, tangga, buah, bakso, awak, aman, dan teman-teman. Semang kucur, terakhir dia ada, bang. Kalau saya, hal itu adalah lebar, lebar, lebar, lebar, Dengan demikian, lebar, lebar, lebar, lebar, lebar, lebar, lebar, lebar, lebar, lebar, lebar, kebutuhan lebar, lebar, lebar, lebar, lebar, lebar, lebar, lebar, lebar, lebar, lebar, lebar, lebar, lebar, lebar, lebar, maksudnya tengah-tengah langit bumi. Saya gi, orang buang kuih rambiran, ngepegepe gedung gedung. Ibu, gara ada karawang, ada buta utang barang roh sambal, ada buta utang Aku Allah buah-buahan. Mereka menusot di desain juga Paham geng? Ya? Allah gak be bensin, mereka menusot. Tengah naik ruwiran, mobil, mau beli. Pokoknya, pengairan menuruti <cuman> gisimnya, menusot repot. Nabung, <tuk> <tuk> gara-gara uang mangan tanduran, mangan dua buah bulan, awah kudu gawe udan, gawe bumi subur, bariku gawe selam, gawe bensin ruwak keruwetan, mula nazarian mula hikam, jis ngel <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> ngeloh pangeran, dari perdebatan saya, jis jemenu songel ngeloh, pangeran mula nazarikham, hikam, innamawasi wasi akal bawu min kai tujuh semaniatuka, sehingga menurusan ke dunia sendiri jis jelmum, ya saya ayo pangeran geopol. Gawe buah-buahan gue menuso, tapi konsekuensi dari pengirahan gue buah-buahan gue tuh gawe hujan. Berkauh wetiku isop hujan apa? moncono bobo. Lagu ngalir hujan gue tuh awak gawe sungai. Itu itu kerepotan. ngurusi jisimnya menuso enabo. Kerepotan. Sebab itu mungkin sekali sebelum manusia sebelum ada langit dan bumi, roh manusia sudah diciptakan mungkin karena tentu roh ini tidak butuh elemen sing jenengnya langit dan Mereka alam roh tentu tidak butuh itu semua nak nak insan Tapi kalau roh istilah Tuhan misteri sampai tapi kalau jisem jelas masih Tapi kalau roh tapi karena istilah Quran mesuk. Manung soyo kok aku ya. Ya cuma terang ngerangno kanjeng Nabi ora dadi aliran sesat. Dua orang sing ngerangno Gus Zainal Abdidin itu kan Tapi ilmu hakikat ini harus saya jelaskan dan sampean enggak perlu salah paham. Karena memang enggak paham, salah rabi paham ora itu paham. paham. <tuh> <tuh> Lu saya sering ngomong sama yang ngaji saya, Anda boleh berdebat dengan saya, sarannya salah paham. Tapi kalau enggak paham dengan yang paham, yang ngaji. Murah paham, kok muni salah? Salah paham, referensi. Kita paham ke referensi, Terus debat, salah paham, macam. cocok. Ya, In nama wasi akal kau numin kay sujusmania yang berhubungan dengan alam itu jusmania tuka tapi walam yasa kamin kay suzudu turuha nyadika alam ini tidak bisa memuat kamu dari segi roh kamu dari segi roh dong biar ini sama tadi ditangani. pengen kepengen pati maksiat teman-teman. Misalnya sing seneng uang betul orang anti ginos, sing seneng nyabu orang anti ngombe, sing seneng makan wong uang ya usah kekerasan. Alam roh itu mudah sekali toat. Gue nggak seneng kah Gue gak kamar gue, nikmat, Jadi alam roh selera sederhana Pengiran tipin teri gue, gue gak aju nenggono. Yo, semua nanggung. Di alam jasad, kurang ajar. Anak ngeloh nih, alat gos. balik Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. alam Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. gue Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Masalahnya dari kajian Nabi, alam rohku alam sing di Jakarta itu gampang mereka ini robanian bersifat roh bani ketuhanan gampang sekali semari kurang ngajar tuh alam sih gampang sama takdiran jika apa bisnis di Jakarta banding Malaysia buat anak yang kono ikut bangunan ikut sedurun untuk duit nah alam roh itu semudah Cita-cita kembangin di Malaysia, ada duit, yeah, okay, ada okay, duit, tukus sepeda, motor rabi, bunga, desa, itu semua. Jadi alam itu gampang, syukur. Wabidi, dihorm, tak apa-apa, itu Tapi di alam biasa tuh kurang ajar tenang. Mau ngarantul duit tenang, itu berumur, tenang. Rabi, kalau ngelawani tenang, <gningar> itu alam biasa tenang. Ngel oh, alam biasa tuh ngel uang, Paham, kan? Sebenarnya, kalau mau kamu, alam biasa itu merusak ya alam apa? Manisku lah alhamdulillah, la ulama itu yang waras, itu yang kuat rohaninya. Di bangdad mana? Maling katusku loh, kumpul tiang genjer, diwan genjer. Kalau lo nggak diwan di sana, lo biasa dalut dalut tentang terminal solo, mulai rawang macam-macam, mulai rawong nakal loh lagi santai. Ibu, lo pikir anis terus jenengan gawe gawe jelas gawe ya